Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Sahabat dan tabiin juga pernah berbeda dalam menentukan idul fitri Namun, umat muslim pada masa lalu tetap saling menghormati Perbedaan dalam menetapkan idul fitri telah terjadi sejak masa sahabat dan para tabiin Kendati terdapat perbedaan dalam menentukan jatuhnya hari raya idul fitri namun umat muslim pada masa lalu tetap saling menghormati. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang Quraib bin Abi Muslim atau Abu Rusidain seorang dari generasi Tabiin yang melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Sesampainya di Syam, Quraib mendapati datangnya bulan Ramadan. Ia dan penduduk Syam melihat hilal pada hari Jumat. Setelah urusannya di Syam selesai, kuraib memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ia pun sampai di Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu, Quraib menemui sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kuraih pun bercerita padanya bahwa penduduk Syam melihat hilal pada hari Jumat, sementara Ibnu Abbas dan penduduk Madinah melihat hilal pada hari Sabtu. Karena itu, Kuraih pun bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mengapa Ibnu Abbas dan penduduk Madinah tidak ikut Muawiyah di Syam. Ibnu Abbas menjawab bahwa dirinya dan penduduk Madinah melihat hilal pada hari Sabtu. Dari Quraib, sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Harith telah memutusnya menemui Muawiyah di Syam. Berkata Quraib, lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku, bulan, Ramadan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal, Ramadan, pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan, Ramadan Lalu Abdul bin Abbas bertanya kepadaku Tentang beberapa hal Kemudian ia menyebutkan tentang Hilal Lalu ia bertanya Kapan kamu melihat Hilal, Ramadan Jawabku Kami melihatnya pada malam Jum'at Ia bertanya lagi Engkau melihatnya, sendiri? Jawabku, ya Dan orang banyak juga melihatnya Lalu mereka puasa dan Muawiyah puasa. Ia berkata, "Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal bulan Syawal." Aku bertanya, "Apakah tidak cukup bagi Murukyah penglihatan dan puasanya Muawiyah?" Jawabnya, "Tidak." Begitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami. Itulah tadi kisah sahabat Nabi yang pernah berbeda pendapat saat menentukan hari Idul Fitri. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.